Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sayang ini, sayang pekan ini promosikan ini batu akik terus natural. Ini natural banget. Ini dimensinya bervariasi dan warnanya kurang begitu bagus. Itu kita jual murah hanya 50.000 ribu satunya. Dan ini batu-batu asli, bukan masakan atau apa. Pemesanan bisa tinggalkan di kolom komentar. Pembayaran bisa COD atau bayar di tempat. Jadinya aman. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa nih untuk di order. Terima kasih atas pertanyaan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.